Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur STK semuanya kuat selamat Dalam video kali ini saya ingin Ke desa Bulular Tepatnya di uh, Perempatan Bulular Ingin melihat perkembangan dari Pembangunan tubuh BSAW Sub Ranting Bulular. Terus ikuti saya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih jika menurut panjenengan dengan bermanfaat bisa share di media sosialnya masing-masing jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu update video-video saya selanjutnya oke ikuti saya terus saya akan mengajak kalian untuk pergi ke lokasinya Ini untuk pembangunan tugu sudah 75 Untuk pembangunan itu tinggal lepo, singgeng lambang d lambang 2, lampang di lepo. Ah. Iya. Untuk yang atas tinggal ngecat lor. Untung yang atas tinggal ngecat Dan ngecat pas lambangnya Namun untuk proses pembangunan Mungkin ya masih lama Soalnya di bawahnya itu Mau di Buat Gue rambe ng Ngesor Yang penting ikuti saya terus Untuk nanti saya mau Saya terus update Video selanjutnya sampai hingga finishing kondisi tuku hingga seratus persen. Kita tanya-tanya dulu sama itu yang kerja. Mas, nama ini sih mas Pulau Harsono, Mas. Kondisi telomai, Mas. Kalian dikit mohon, guys. Buat pita ini nih, guys, untuk pengerja dikentenan ya. awan bengi ya? Malam malam siang. Oke. Oke, sip sip mening yang sebelah selat uh, bulan ini sudah sudah dicat cat dasaran. punya malam semua kok kita ngurusi ngomah oh iya ya kuya penting kok Jangan. gimana terlatih shooting lo. Penting ini ya. Orang aku ya. Hah? yang kuweis naik ke tukang loro wis tadi sambo. Di tengah kuis, karek ngecat di area. Ya. Hai, berani anu nih melapisi semen ke cukup 9 ya. Eh, eh, karek merelas baron dasari. juga ada benderanya bendera STK. Untuk posisi tugu berada di perempatan yang seperti sudah saya pernah jelaskan di deskripsi video sebelumnya. Untuk tugu berada di perempatan Bululor, jadi saitani Balete Sombulu, kecamatan Jambon. Nanti ada perempatan, terus sebelah etan ada cakro pas di etan cakro jadi untuk lokasi tubuh berada di perempatan sakwetani cakro menghadap ke ngalor mulon -ng menghadap ke masjid ngalor mulan -ng kan lor nolnya naik masjid singkutun mi ring masjid jadi untuk posisi tuku ada di etan perempatan Eh, nyati yang kutku gareng ya gareng lewat sore kelemahan tegareng Oke terima kasih yang sudah menonton hingga habis jangan lupa like dan subscribe dan tidak lupa bunyikan lonceng agar selalu update apabila saya mengupload video video selanjutnya Saya akan terus mengikuti perkembangan tubuh hingga finish. Jadi selalu ikuti channel saya Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya dan memberikan motivasi. Tidak lupa, agar channel saya makin berkembang, bisa komen yang sifatnya membangun. Karena saya sebagai admin Buitin Bajo selalu menerima dengan lapang dada segala komen-komen panjenengan. Oke, okay, akhirnya wabillahul mu'amin kila wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. STK Jaya.